Penolakan terhadap Israel membuat rawing piala dunia U-20. 2023 yang sedianya digelar di Bali akhir bulan ini batal terlaksana. Padahal Palestina sendiri memahami posisi Indonesia selaku tuan rumah. Hal itu diungkapkan oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Alsem, dalam keterangan resminya baru-baru ini. Israel lolos ke ajang ini melalui cara yang sah dan sesuai aturan, sehingga berhak tampil di ajang Piala Dunia U20 2023. Keikut sertaan masing-masing negara dalam event ini tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak dengan suatu negara. Karena setiap negara ikut serta sebagai bagian dari kompetisi yang berjalan sesuai aturan yang berlaku, ujar Zuhair, seperti diberitakan pada selasa 21 Maret 2023 lalu air menilai sekalipun Indonesia mengizinkan Israel untuk datang ke tanah air, dukungan kepada Palestina tidak akan pernah berubah. Indonesia disebut selalu konsisten dan teguh dalam mendukung isu Palestina, baik dalam berbagai forum regional, bilateral maupun multilateral. Pembatalan Agenda Drawing Piala Dunia U20 2023 yang sedianya digelar pada 31 Maret mendatang telah diumumkan PSSI. Hal itu setelah muncul penolakan dari Gubernur Bali Wayan Koster untuk menyambut kedatangan Israel ke wilayahnya. Menurut pernyataan resmi PSSI, penolakan Koster berarti membatalkan garansi penyelenggaraan yang telah dikeluarkan pemerintah Provinsi Bali. Koster sebelumnya sudah menaikkan government galanta untuk menjadi salah satu penyelenggaraan Piala Dunia U-20.